Dia meminta agar Tuhan itu memberikan nah. posisi tertinggi gitu kan kepada kedua anaknya, satu sebelah kanannya, satu sebelah. dari situ kan sebenarnya Tuhan tahu sudah uh, maksud hatinya si ibu ini ya sudah tahu maksudnya hmm. karena apa? Karena kalau contohnya dia uh, memberikan langsung mengiyakannya kalau di sana. Apakah tidak akan terjadi perpecahan pada murid-muridnya sedangkan di selanjutnya itu murid-muridnya itu Mendengar itu marah-marah ke 10 murid itu kepada dua saudara itu gitu dan Yesus Ya seharusnya itu. kalau memang dia seperti itu tidak perlu menjawab Ada otoritas tertinggi yang bisa menentukan siapa yang berhak di sebelah kanan dan kirinya Tapi justru Yesus menuju ada satu sosok yang berhak untuk meletakkan sebelah kanan dan kirinya Berarti di situ bukan Yesus di Surga berarti Yesus tidak punya otoritas dia begitu. Moga bang Andi dilanjut bang Andi. Hmm. Iya, jangan Atau akhir Juma mau apa ikut nimbrung silakan akhir Juma. Ya silakan ibunya mau berkenalan uh, sama nah, kan. ya, nggak nggak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 letakkan sebelah kanan dan kirinya berarti di situ bukan Yesus di Surga berarti Yesus tidak punya otoritas dia begitu Moga bang Andi dilanjut bang Andi hmm. iya, jangan atau lagi Juma mau apa ikut nimbrung silakan lagi cuma ya silakan lagi berkenalan eh, sama ya, Nah mm -hmm. baik terima kasih Wih mantap kali lah materinya hmm. Ya, saya pingin pendekatan akal aja deh. Ya, di dalam kitabnya Bani Israel itu kan orang-orang sebelum Allah menyatakan diri kepada uh, selain daripada Bani Israel itu kan sebelumnya non Israel seperti Nabi Nuh dan seterusnya ya kan gitu ya. Lalu kemudian di dalam pengabaran ini. Kita mengetahui bahwa di situ diterangkan Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menghanguskan, Tuhan itu adalah roh. Pernah tidak anda menemukan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Ada nggak dalilnya? Maksudnya gimana itu? Bang? Maksudnya dia manusia di gimana Mungkin juga ngerti maksudnya pertanyaan Bapak itu gimana? Ya kan begini contoh misalnya, contoh aja ini ya. Di dalam Yohanes 424, di dalam Yesaya 26 nomor 4. Di situ diterangkan Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu api yang menghanguskan, Tuhan itu adalah roh. Ada enggak di kitab para nabi yang anda imani yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia? Jaman ya manusia, dia kan dilahirkan daripada Mari Mari jadi ya bukan kan kalau Yesus manusia, manusia oke okay. yang saya tanya hmm. ada enggak bahwa Tuhan itu manusia ada enggak dalilnya <laughs> itu terlalu rumit untuk gitu ya Tuhan itu jadi manusia apa sulit kan begini sahabatku gini kalau Tuhan itu hmm. dikatakan sebagai batu ada sebagai gunung batu ada Tuhan dinyatakan hmm. sebagai api yang menghanguskan ada Tuhan sebagai roh atau Gaib itu ada nah Tuhan sebagai manusia ada enggak ntar saya cari lulai pak. ya jadi kita tidak akan pernah bisa temukan itu itu yang pertama kedua kalau kemudian sahabat saya ini mengimani Yesus itu adalah sebagai sebagai Tuhan ya kan Yesus itu manusia yang dituhankan, gitu. Karena kita tidak bisa menemukan kemudian ada dalil ajaran para nabi yang mengatakan bahwa Tuhan itu manusia. Yang ada Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu kemudian roh, Tuhan itu api yang menghanguskan. Itu itu poin. Lalu kemudian yang kedua, ketika Yesus yang manusia itu datang kepada Bani Israel, dia itu bertuhan atau dia itu tidak bertuhan? Oh. Ah. Masuk masuk ini gimana? Nih? Jadi jadi aku jadi jadi, jadi maksudnya pertanyaan Bapak ini? Iya kan gini, anda ah. kan kalau saya tanya saudara David anda bertuhan? Yes. Ya. Hmm. Kalau Yesus ditanya Yesus apakah anda bertuhan? Yesus apakah dia bertuhan? Mm -hmm. ya. Di, apakah Yesus yes. itu bertuhan? Dia itu nonton gitu termanya oke okay. itu eh, sahabatku tolong dibedakan antara konsep agama Kristen dengan konsep Yesus yang saya sedang tanyakan Yesus itu punya ajaran ajarannya adalah bagaimana kemudian dia menyampaikan kepada Bani Israel untuk mengenal esensi yang mengutus dia kan itu poinnya nah Yesus manusia Oke okay? hmm ketika hmm. dia sebagai manusia Apakah kemudian Yesus itu bertuhan <tik> jadi, saya nggak berbengerti Bapak tadi mengatakan jangan sedikit dari, dari sudut sandang saya mengimaninya gitu jadi masuk Bapak itu jadi saya berpikir dari sudut pandang yang mana gitu mana-mana eh, gini, gini, gini loh <tik> gini loh sahabatku gini-gini di dalam kitab Anda kan itu dipintah, diajarin, diseruh, ya, ada suruhan Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, kan gitu ya, hmm. artinya ketika kita berbicara mengenai Tuhan, hmm. maka kita tidak boleh menanggalkan akal, akal kudu wajib sebagai filter untuk menerawang tentang Tuhan, kan gitu ya, Lepas. Lepas. untuk mengetahui ya itu itu jelas itu pasti oke okay, oke okay, hmm. ka oleh karena itulah kemudian hmm. Tuhan yang anda sembah yang adalah manusia bernama Yesus hmm. menurut kacamata kitab anda Apakah dia mempraktekkan dan menteorikan bertuhan Artinya dia menghambakan diri kepada pribadi di luar daripada dirinya. Ada enggak seperti itu? Atau Yesus ini ateis, manusia yang ateis? Atau <guluh> dia nah, adalah manusia yang bertuhan? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Yeah. Uh, ya itu kan waktu di bumi itu kan mencontohkan gitu menjadi uh, satu pribadi panutan bagi, yeah. bagi manusia gitu, bahwa dia memang. Uh, Bukan menentang ajaran hukum Taurat itu, namun menggenapinya gitu. Dan di sana juga mempraktikkan hal-hal yang mengguncit bagian-bagian daripada Taurat itu sendiri dan mengatakannya gitu. Nah, apakah dia mempraktikkannya cara berbuat? Iya, dia mempraktikkannya gitu. Bagaimana dia, dia diajarinya tentang Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu bagaimana, dan ketika Yohanes, uh, eh Yohanes ya, uh, terus berkata kepada Tuhan, "Itu kan uh, dia ada perkataannya, itu uh, yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui walaupun Dia, ketika Petrus mengatakan, 'Engkau adalah Tuhan,' dan uh, 'Engkau adalah Tuhan,' Yesus tidak membantah itu. Gitu, tapi Dia mengatakan, 'Jangan engkau kasih tahu pada Sauron karena...' Uh, Uh, yang malaikat di surga yang mengatakan itu kepada kamu gitu kan kalau kita lihat rujukan-rujukan yang lain banyak sebenarnya yang yang mengatakan bahwa dia itu adalah sebagai Tuhan gitu kalau-kalau memang uh, pertentangannya di situ gitu Yohanes 1 ayat 13 belas itu kan jelas dikatakan orang yang diperanakan bukan dari darah daging Bukan pulih secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Yang ketika bersama-sama dengan di Kalau di penciptaan Itu kan Firman itu kan bersama-sama dengan Allah Untuk menciptakan segala sesuatu Semua itu di dinyatakan melalui Firman gitu Dan di sini sudah jelas dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Yaitu kan merujuk pada pribadi Yesus yang dimaksudkan itu Yesus juga berkata gitu Aku dan bapak adalah satu. Yohanes sepuluh tiga ya, puluh. Dia kan yang berkata, bukan bukan orang lain gitu. Baru di pasal empat 6 hmm. Baru di sini. Oke. Jadi oh, iya jadi kalau misalnya sahabat saya ini mengatakan, bisa saya sampaikan satu lagi pak di Yohanes tiga belas. Itu silakan. kan juga. Hmm. Kita sama-sama iya. buka dulu ya pak ya. Saya juga. Yeah. ternyata harus perlu banyak belajar juga ya jelasinnya. sobek itu bible itu tenang tar, ini nggak akan sampai sobek pak Yohanes 13 ayat tiga sesudah ia membasuh kaki mereka yeah. ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata ke mereka mengertikah kamu apa yang yang telah kuperbuat padamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat memang akulah guru dan Tuhan jadi apa yang salah itu kataan Yesus gitu jadi di oke yang mana okay, jadi, sekarang apa? gini sekarang begini eh, saudara nah, saya pemahaman hmm. bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani kurius dengan kata Tuhan itu sama enggak kurius itu maksudnya itu hmm, Tuhan Tuhan Nah, sama nggak pengertian Tuhan dengan Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia? Kalau misalnya saya mengatakan hmm. Tuhan David dengan Tuhan David, sama nggak menurut rasa bahasa Indonesia? Uh, dalam sama itu... Enggak? Boleh nggak saya memanggil Tuhan David? Tuhan masuknya di sini bukan Tuhan yang... Tuhan seperti pengertian bahasa Indonesia itu sebagai apa ya? Tuan di sini sebagai, sebagai, wud, sebagai apa <laughs> maksudnya, eh ya kan itu ya memang jelas hmm. kurios itu pengertiannya itu dalam bahasa Yunani itu yang tuan gitu, tuan memang tuan, ya, tuan artinya kan, uh, tuan sama hmm. tuan kurios itu dalam pemahaman perspektif bahasa Yunani dengan tuan di dalam ba rasa bahasa Indonesia sama rasanya, sama maknanya. Tapi ketika kata kurios itu anda masukkan ke dalam kata Tuhan, maka itu akan memiliki makna yang jauh sangat berbeda. Yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Nah, karena itulah kemudian, ketika Anda melihat daripada kitab Anda yang mengatakan, akulah guru dan Tuhan, maka Anda rasakan itu, Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi coba kalau diganti berdasarkan or original teksnya, Yesus itu guru dan Tuhan. Kira-kira Anda mau mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sementara akal sehat Anda mengetahui bahwa Yesus itu manusia. Dan dia bertuhan. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Sederhananya gini. Ibunya manusia. Makanannya makanan manusia. Tempat tidurnya tempat tidur manusia. Tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Hmm. Lalu unsur apa yang yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan ya. orang mati Membuat orang buta melihat Orang ya. lumpuh berjalan Roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan Dan seterusnya Nah, hal, Dengar, ya, ya. hal itulah kemudian Yang menjadikan orang-orang uh, Kristen men ya. Menganggap Yesus itu adalah Tuhan Tapi apa nah. pernyataannya? Yesus tentang yang dia miliki semua pekerjaan yang dimiliki semua Coba kita lihat dalam Yohanes lima nomor 36 semua pekerjaan yang dia perhadapkan yang dia perlihatkan yang dia pertontonkan yang dia praktekkan kepada Bani Israel ternyata ke semua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana Yohanes yang berapa terbaik Yohanes lima nomor 36 itu kesiannya dia dalam konsep Islam, Yesus sedang bersyahadat. Yesus sedang mempersaksikan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan Bani Israel kalau dia adalah Rasulullah. Coba Anda lihat. Itu data. Ya, Adapun baca. rasa Tuhan ya, ya. Ya, silakan. Kita baca ya, Pak ya. Silakan. Ini, ini, silakan, ini silakan. menarik ini. Ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri gitu ya. Ini 30 Iya, betul. Tahun nah ya kita siap delapan enam koma lanjut ya, kita ya dulu ya kita, kita maksudnya kita baca ya, secara kontekstual gitu ya satu <laughs> ayat gitu nah kita baca tadi 36 aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian yaitu segala pekerjaan okay. yang diserahkan bapakku serah supaya melaksanakannya hmm. pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa bapak kesaksian yang tentang aku oh, betul iya iya kita baca satu-satu yeah. ya, bapak yang mengutus aku yeah. dialah yang bersaksi tentang aku yeah. kamu yeah. tidak aku. kamu tidak pernah ini kamu tidak pernah mendengar hmm. suaranya rupanya suaranya... pun tidak pernah kamu lihat dan kemudian firmanya telah tetap di dalamku di dalam diriku ya yeah. Yeah. tidak percaya Terus? kepada dia yang itu Supaya kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kenal kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab uh. suci itu memberikan kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak tidak datang kepada Aku untuk memperoleh hidup. Di sini kan berbicara bahwa Yesus hmm. itu uh, mengatakan bahwa ketika di perjanjian lama Yesus ya, itu sendiri ya, dalam perwujudannya gitu sudah menyatakan dirinya gitu tapi kan nyatanya bangsa Israel itu kan menolak selalu gitu karena yang mereka inginkan itu sebagai wujud manusia manusia sebagai pembebas bangsa Israel gitu itu yang mereka inginkan semuanya tapi kan baik enggak, gitu baik sekarang begini sahabatku Tolong kasih yakin saya kitab yang anda sebut perjanjian lama itu hmm. dari sejak zamannya Musa sampai zamannya Yesus itu kurang lebih 1700 tahun lamanya hmm. siapa yang bisa menjamin bahwa isi daripada kitab tauratnya Nabi Musa itu benar-benar murni sampai kepada Yesus sampai kepada Kristen hari ini sehingga anda mengatakan persaksian perjanjian lama terhadap diri Yesus yang adalah Tuhan itu menurut Anda menyampaikan saya dari Musa sampai kepada Daud sampai kepada Salomo sampai kepada Yesus, kitabnya Nabi Musa yang merupakan uh, apa yang dikatakan Kristen hari ini selalu mengambil nubuatan-nubuatan nubuatan di kitab yang mereka sebut kitabnya Nabi Musa. Apa yang bisa menjamin nah, situ alam berkorban kalau nggak salah saya bacakan dulu ya pak ya. Nanti mana tahu saya juga jadi keliru gitu ya. Saya juga harus baca dengan dengan harus betul-betul ini ya, karena itu benar firman Tuhan uh, yeah. tentang mana sahurnya ya Nah, ya kan gini, saya kasih ilustrasi sederhana kan gini. Teman-teman ya. Kristen hari ini menjadikan manusia yang dilantik oleh Tuhan menjadi Tuhan didasarkan oleh pengabaran uh, Lukas di dalam kisah para Rasul dua nomor 36 puluh enam. Saya kurang setuju pak dengan. Bahwa. dengan tidak apa pak, Pak. Pak, saya potong. Ya, saya ya, kurang setuju dengan ya. uh, pendapat Bapak yang melantik gitu ya. Kami enggak pernah melantik Yesus oh, itu. Sebenernya. Saya ada dalil untuk itu. Saya ada dalil untuk itu. Oh, ya, ya, ya, saya berttanggung-jawabkan ya, ya, ya. perkataan saya. Oh, ya, ya, ya, ya. Di, kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dilantik dia. Nah ini Lukas menulis kisah para Rasul atas dasar firman Tuhan. Atau atas dasar kanak-kanai? Yohanes berapa, Pak? Yohanes. Kisah Para Rasul 2 nomor kisah, 36. puluh Kisah Para Rasul. Tadi, tadi dibilang nggak perlu dari kisah Para Rasul, soalnya tadi. Maksudnya? Tadi ada yang berkata kalau pengen uh, untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya harus dari perkataannya sendiri, nggak perlu dari perkata orang lain gitu. Kita coba baca. Kalau dari perkataannya sendiri nggak ada itu, Bang. Gak ada. Kita nggak akan menemukan itu kecuali kata kurius atau kata anak Tuhan atau pengakuannya bahwa dia adalah Mesias orang yang diurapi itu ada hmm. tapi kalau anda menginginkan perkatanya sedia anak manusia ya teman-teman sini bisa tunjukkan sampai ratusan data bentar bentar, bentar, bentar ya. buka dulu Sarang bro itu panah. kisah parasul 236 itu ada pelantikan Tuhan sobat ya enggak apa-apa jini Bang Handi ya enggak apa-apa jini Oke, oke, oke, oke, oke, tiga enam oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Bandike. bandike. bandike. Ya silakan dibaca dan jadi seluruh, saya tidak mengada-ngada. Ya. Iya, iya. Dan seluruh kami seralah harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah berbuat membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Uh, ya. Ah. Kalau saya mengatakan Yesus itu adalah manusia yang dilantik, eh, yang disalib kemudian dijadikan atau dibuat menjadi Tuhan ya kan ya. kata siapa kata lukas di dalam tulisannya dia bisa para rasul 2 nomor 36 hmm. nah anda yakin bahwa Yesus itu manusia kan ya sebagai perwujudannya dia memang manusia oke okay. sebelum dia berwujud menjadi manusia dia bentuknya apa roh ya oke okay. berarti proses antara roh ke wujud manusia ada pembentukan Firman telah menjadi manusia berarti tadinya perkataan tadinya suara tadinya hmm. sifat yang melekat pada diri Allah kemudian membentuk diri menjadi manusia betul hmm. ya eh, silakan buka Yesaya 43 nomor sepuluh Masa kalau capocis, kamu inilah okay. saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan okay. hambaku yang telah hmm. ku, telah Aku pilih supaya ya, kamu betul. tahu dan percaya kepadaku dan mengerti <tuk> nah, bahwa Aku tetapi iya. sebelum Aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah <tuk> Aku tidak akan ada lagi gitu. Jadi tidak ada Allah yang dibentuk dan dilantik. Sekarang ya, kalau misalnya ya. saudara saya David hadir pada saat Allah mengangkat saksi engkau lah saksi-saksiku bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku kira-kira hari ini mau enggak abang ini mengaku bahwa manusia yang disalib itu adalah bentukan baru bagi Tuhan mau enggak melanggar daripada pernyataan Tuhan di dalam saya 43 nomor 10 itu mau enggak bisa Oh, 43 nomor 10 hati-hati sobek itu bit kenal iya iya santai aja bang Andi. iya Pak, ya, Pak Mesir nah ini kan berbicara ini kita baca baik-baik perikopnya Pak ya saya juga kalau kalau perikop mesin ya Pak kalau acara coba-coba apa ini saya jangan kalau Oke okay, nah. begin begini pernyataan Anda sorry sorry saya, saya se, sepuluh detik kalau pernyataan Anda itu mengatakan jangan comot-comot satu ayat tapi harus satu perikop saya ya. kebalik saya minta satu ayat jangan satu perikop Yesus ngaku sebagai pencipta langit dan bumi ada enggak yang jangan juga. satu perikop saya minta satu ayat saja G dengan, dengan cara berpikirnya bapak ya gini kalau saya Tuhan gitu sebagai Tuhan ah, harus saya mengatakan kepada manusia bahwa saya adalah oh, harus harus justru ketika Tuhan gini loh ketika bapak harus bahwa, harus itu bahwa, kalau kalau kalau pandangan iman saya ya pak ya pandangan iman saya kalau Yesus memang hmm. sendiri yang yang ingin membuktikan ketuhanannya kepada manusia Apa dia Tuhan Oh dia harus membuktikan dirinya adalah Tuhan enggak, enggak, Wajib gini, hukumnya Enggak gini gini Bapak coba Coba bah, cara apa ya Kita uh, Tuhan itu mencoba menjelaskan ketuhanannya Kepada manusia Dia yang datang untuk Apa ya dia menyatakan dirinya bahwa dan berkuar-kuar manusia dan dia merubah menjadi manusia nih contohnya perwujudan hidup manusia dia berkuar dia adalah Tuhan apakah manusia itu percaya gitu kalau yang mengatakan itu adalah manusia maka orang tidak akan percaya <laughs> apakah tidak gimana? gini apakah tidak gimana cukup, gini Apakah kita tidak cukup percaya bahwa dia adalah Tuhan dengan kesaksian orang-orang yang ada sekelilingnya gitu. Bagaimana mungkin kemudian saya katakan kepada sahabat saya ini ya, nah, kalau seluruh dunia ini dan tinggal satu manusia bernama Suma yang tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak akan merubah semua manusia tidak akan apa semua manusia yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tidak akan merubah Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan saya, saya punya pandangan gini kalau Tuhan itu menyatakan uh, uh, berusaha untuk berusaha bentar ya Pak ya Anoki Hasem Elohei Kaaser ada Morereski di sini ada yang namanya Tuhan coba Anda lihat di kitab Shemot yang namanya Tuhan, pasti ngaku Tuhan. Pasti keluar-keluar, akulah Tuhan. Tinggal kita buktikan kebenarannya, benarlah dia Tuhan. Siapapun kalau mau menjadi Tuhan, mengklaim dirinya Tuhan, boleh. Tinggal kita buktikan. Tapi kalau ada sosok yang kemudian tidak pernah mengaku Tuhan dituhankan, itulah celaka namanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu. Ilah lain di hadapanku itu baru Tuhan Devarim 4 nomor 35 engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah tidak ada yang lain kecuali Dia la ilaha illa huwa itu baru Tuhan nomor 39 sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi, di bawah Tidak ada yang lain selain dia La ilaha illa huwa. Itu baru Tuhan Mantap hmm. Defarim 32 Nomor 39 Lihatlah sekarang Bahwa aku, akulah dia Tidak ada Allah Kecuali aku La ilaha illa ana Itu baru Tuhan eh uh, gimana Pak tadi maaf-maaf tadi angkat telepon Pak oke okay. uh. oke okay. Oh jadi tadi enggak oke okay, apa Pak? yang namanya Tuhan kawan pasti mengaku dirinya Tuhan pasti mengaku pencipta uh. Uh. gitu tinggal jadi, kita buktikan betulkah uh. dia Tuhan contoh uh. di dalam kitabnya Bani Israel uh. di kejadian eh di keluaran keluaran 20 Ya, di, nomor, hmm. di nomor dua, akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, hmm. dari tempat perbudakan. Pada saat pencipta langit dan bumi ini menyatakan hal ini kepada Musa, apakah dia mewujudkan diri? Atau hmm. hanya berupa penglihatan bagi Musa? Dia kan menyatakan dirinya lewat semak-semak kan kepada Musa apa yang dikatakan ketika dia lewat semak-semak apakah lewat semak-semak dia mengutarakan 10 perintah dalam hukum Torah dari kitab Torah yang setebal itu apakah dari semak-semak semuanya itu-itu-itu <tuhumsy> Pak di Gunung Sinai kalau Bapak berbicara tentang itu udah salah konteks Pak kalau dianggung disini nah, sekarang itu, ketika dia di Gunung Sinai Tuhan datang menyatakan diri dalam wujud apa dalam wujud apa dia akan datang berbicara dengan dengan Musa bahkan kalau iya saya cerita dalam wujud apa dia berbicara kepada Musa ya saya berpiling saya pribadi itu uh, marakannya itu dia berwujud daripada mengambil wujud seorang manusia uh, wujud roh yang menyerupai manusia pastinya karena apa karena ketika Masalah lagi ah gini-gini kenapa aku berpendangan gitu karena ketika ya. kan ada pernyataannya bahwa manusia itu nggak bisa face to face dengan Tuhan gitu ya secara langsung ya. gitu. Ya. Kalau yang Maha Kuasa itu datang ke Bapak itu itu ada wujudnya nggak bisa secara, secara langsung dilihat Allah itu bagaimana atau Bapak itu bagaimana? Karena ketika dilihat itu ya. pasti mati gitu kan? Iya oke. Okay. Berarti yang datang kepada Musa dalam wujud manusia menurut asumsi Anda betul? Itu tadi berwujud roh yang mengambil uh, uh, wujud seperti manusia. Ya, oke, okay, oke. Okay. Uh. Berarti kesimpulannya menurut menurut sahabat saya, hmm. ketika Musa menerima Torah, Tuhan datang dalam wujud manusia yang tadinya adalah roh, hmm. betul? Oke. Okay. Yang datang kepada Musa dalam wujud manusia itu anak Maria atau bukan? pertanyaan bapak lucu, lu, sedangkan Tuhan Yesus itu sendiri berkata Aku sudah ada sebelum engkau ada gitu, sebelum Abraham ada. Jadi gimana okay. gitu dipungkir? Oke okay, ya? oke okay, sahabatku, kalau anda mengatakan Yesus berkata Aku ada sebelum Abraham ada, dari mana Yesus tahu? Karena mana Yesus tahu? Eh karena dia ya. memang sejak semula udah ada. Gimana? Jadi gimana Yesus tahu? <laughs> dari mana Yesus tahu? Kalau nah. di di di Pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Dari mana Yesus tahu? Ya sih uh, Abraham aja sama perwujudan yang makan bersama-sama itu mereka sudah bersama-sama. Enggak maksud saya gini loh. Yesus uh. mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Itu uh. dari mana Yesus tahu? Kok bisa dia tahu gitu loh maksud saya? Yesus tahu karena dia adalah Ya, dia itu sendiri sejak semula sudah oke okay, oke okay. Nah itu kenapa Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada karena dia adalah Tuhan itu sendiri betul hmm. Hmm. kenapa lalu kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat Yesus tidak tahu kalau contohnya gini dikasih tahu gitu uh, memang disini uh, dibilang memang ada al ayat alkitabnya itu yang berkata bahwa uh, Bahkan anak pun tidak tahu tentang hari kedatang, hari terakhir, terakhir itu. Nah, gitu. tadi katanya, tadi katanya Yesus itu Tuhan, tahu dia ada sebelum ada Abraham. Kok sekarang mewek? Jawab bro itu sebagai manusianya. Anu lho? No, no, no. Kalau berpacu kepada situ, haruskah pun Tuhan punya kewajiban untuk memberitahukan hari terakhir itu? Coba enggak, enggak ada yang minta kok. Dia, dia mengaku sendiri, tidak ada yang tahu. Anak manusia pun tidak, hmm. hanya dia memang bapak ada perkataannya tahu. seperti itu. Berarti, memang... berarti hanya bapak yang tahu, kan? Gitu. Hmm. Nah, terus pernyataan sahabat saya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Anda mengatakan karena dia Tuhan, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau demikian, kalau Yesus ada bersama-sama dengan bapak, kenapa dia nggak tahu kapan hari kiamat? Kalau, kalau itu Bapak tanyakan sama saya, kenapa dia tidak tahu hari kiamat kapan? Ke, uh, itulah apa ya, sebuah semua misteri dalam kehidupan gitu ya Pak ya. <tuh> kalau Tuhan itu, gini, kalau Tuhan itu langsung menyatakan uh, nanti kiamat itu tahun sekian, tahun sekian ya yes, menurut saya itu enggak enggak terlalu apa -apa. iya betul saya sepakat hmm. dengan sahabat saya kalau begitu hmm. tapi yang ditanya yang yang menjadi pernyataan Yesus bukan mengatakan kiamat itu hari ini tahun sekian dia, dia mengatakan saya tidak tahu hari kiamat yang tahu itu cuma dia Bapak yang ada di surga Nah sekarang yang mengatakan dia ada sebelum Abraham ada dia yang ada di bumi mm -hmm. Kalau begitu adanya alasannya karena dia adalah Tuhan mm -hmm. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat Jawab, itu manusianya yang gak tahu Jawab, Nah itu bukan bukan suatu jawabannya apa ya Oh bukan jawaban itu ya uh -uh. Nih, di, ya maaf. mungkin karena pada saat itu Yesus adalah misteri Bukan ini, Itu karena uh, Saya coba jauh di kitab wahyu pak ya Silakan. Ini ini memang Apa ya suatu hal yang Yang harus lebih dijalin lagi Kenapa gitu ya Tapi ada beberapa ayat yang menyatakan Dia pun kayak memberikan Suatu nubuatan Atau memberikan suatu apa ya Penglihatan kepada manusia